mana dadakan ini bisa tembakannya mati nanti satu kaget itu dia sumpah soalnya dia kan tadi pertama kali ada nembak lo iya kedip kan keluar dia mental oh hibana yang ini ya iya ke hilem hilem ya, motor begitulah. pula <laughs> iya dia ceritanya geng-geng motoran ya begitulah deh hilap makan kecap sampai bulan <laughs> sumpah yang lain-lain itu aku bisa nahan loh tapi yang ini nggak bisa nahan anjir bagus-bagus <laughs> ya. iya, iya bagus-bagus cuk sumpah apalagi si S pakai pakai kimono anjir. Waduh. Oh, iya, terus tuh uh, rambutnya tuh pokoknya kayak cewek-cewek Jepang gitu anjir. Keren sumpah. Iya, kalau punya duit juga ada uh, gelap juga. <laughs> Drone has located. Oke okay, ada turn eh sorry. Aku hmm. tuh aku tuh tadi tuh sebenarnya bingung kan. Mau oh, yang biasa aja tuh yang langsung upgrade? Cuman aku mikirnya kan aku kadang jarang main juga kan, langsung yang ini aja lah, yang naik 20 puluh level. Oh. Soalnya ini apa telat ngepush ntar, kan kalau dapat 20 level duluan kan istilahnya kan kayak progressnya lebih cepat lah ya. Iya. Yeah. Duh teman mati Udah, lagi. Iya, mati, <coughs> mati okay. semua dong temen, tinggal kita berdua deh. eh, uh, samaan kah? Banyak ke kesana aku, ya? Aku di luar nih. Wah oh, di luar? Iya. Aduh aku kena spot lagi. Mana sih kamera? Oh ini. Pampus. Oke <coughs> sniper pula Ada dari oh. dalam ini. di dalam sih deh, ya, yeah, yeah. <coughs> pasang bisa Kak. Dia jaga aku di jendela, tuh kan? Masang di sini uh, bisa uh, sih? Masuk? Kok oh, bisa ya? Masang di sini. Uh. Oh, benar dong. Aku masang nih. Oke. Okay. Okay. Dari atas, dari atas, dari atas ya itu ada drone tuh bisa lihat drone satu one up four remaining tinggal satu tuh oke okay, tinggal satu <tuk> okay. dia apa dia oke enggak berani maju dia Waduh, oh nice, nice try. Aduh, anak magang <laughs> <laughs> <laughs> itu baru itu si Anson baru banget sih, yeah. Ush. sampai hancur, sampai hancur cuk. shit all friendly's <tell> juga di atas pasti belum direinforce <tell> <tell> nah, tekan g hitam nggak hitam Gak bisa ditaruh di luar kah? apa tuh? Eh, uh, cctv hmm. dari Valkyrie bisa dong kok ini no connection? kok berarti udah di nerf dia? berarti udah di nerf dia dek soalnya dulu bisa loh masih bisa kali ya ditodong depan muka? udah masuk, Vinca. Oh udah mati? Wow, dari belakang? Ternah lagi gua nembak. tadi cuma bisa ngambil satu pot saja, harganya empat puluh tuh kan? <laughs> 48 tapi beda-beda sih Emang ya deh mm -hmm. beda-beda dari atas Iya awas ada yang masuk lo itu udah oh, udah mati deh Oh awas gini oh! yeah. si alibinya ke atas Waduh, waduh, waduh, tahan aja deh, mereka masih di atas itu ada yang penok, ada tuh masuk, nice, wah oh. oh, bomnya oh, ada, menang, hmm. si <laughs> <Okay>. <laughs> ada sini di sini pula, neng, neng, ga sempet, oke, itu ada di sini bomnya, <laughs> iya, oh, si itu yang bawa, sinomat. iya, <laughs> Soalnya tadi si Leon sama si Fuse-nya di atas. Enggak sama. si Fuse-nya kan Fuse-nya kena Jadi si Leon-nya nge-revive dulu. Oh. Makanya dia lama datangnya. Iya. Yeah. Yeah. Secure the bombs. Going to be protected. Located <laughs> okay, a bomb. Damn like <laughs> uh, it, deployed. deployed. Time for distraction. a <laughs> <laughs> oh, Masih nah, satu tiga Oke okay, satu di luar sana ya ini, ini. Mm -mm, Masih di luar Hmm Masih di luar Oke okay, asalnya jadi patung. Dia kan enggak tahu kan Soalnya tadi dia ada nembak soalnya. dia ada dekat bisa tembak kan, ini mati nih <tip> <tip> <tip> <tip> Kaget itu dia sumpah Soalnya <tip> <Yeah>. dia <tip> kan tadi pertama kali ada nembak Iya, kedip kan <tip> Keluar kan dia <tip> Entah Tentang mental Tentang diri sendiri gak tuh Awas <coughs> oh, Di ujung. Di ujung ya. Mm -hmm. Bentar. Aku nggak klaster, mundur deh ya. Tuh dua tiga mundur. dong? Sekarang tuh, Tester, low dia <tuh> di, di, di, dua orang di, di belakang ada lagi di belakang Oke, nice, nice. Uh, GG <tuh>